Di akun Instagram pribadinya, Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto cantik dedek les di Kejora. Ini ketika momen pengajian persahabat ya. Dan ada kalimat caption yang dituliskan. Saya suka banget foto ini, makanya di dipost aja walaupun telat. hehe Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Masya Allah ternyata suka banget sama foto yang ini. Terlihat memang sangat cantik banget Persahabatnya. ya. Aura yang sangat luar biasa dari Dedek Leslie Kejora mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram L_Bilar mengatakan Gue juga suka banget papa sehat-sehat ya papa ayah juara tuh semua juga Sangat like dan suka banget sama foto yang ini persahabat ya Mudah-mudahan tentunya doa kita selalu baik untuk idola kita Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah ungan spesial bahagia Alhamdulillah untuk tentunya musik video takdir cinta Lesti dan Bilar ini masuk di dua trending, ya masya Allah tentunya selangkah lagi akan menuju OTW satu trending. Bersahabat ya, posisi pertama masih tentunya ada halilintar, mudah-mudahan untuk musik video takdir cinta, Lesti dan Bilar bisa tentunya di nomor satu. Amin ya robbal 'Alamin. Alhamdulillah, ya, kita dukung, kita selalu kompak dan solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan momen spesial BTS Briwet persahabatnya masya Allah Memakai tentunya ada Sunda yang lekat dan kental banget persahabat ya Dedek Lesti dan Abang Pilar masya Allah luar biasa Ganteng dan sangat tentunya cantik persahabat ya masya Allah Luar biasa aura-aura dari calon manten Yang tentunya sebelumnya melakukan prewed persahabatnya Dan Alhamdulillah tentunya sekarang menjadi suami istri yang sah di mata Allah Dan tentunya di negara pun sudah tentunya sah persahabatnya Alhamdulillah mudah-mudahan kebahagiaan di dalam rumah tangga Latina Bilal selalu bahagia dan selalu langgeng amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut tentu banyak sekali komentar dan respon dari para fans persahabat Yahya yakni dari akun instagram 554 mengatakan ih keren keren banget ya tuh persahabat ya bukti kalau memang keren keren banget BTS private dari Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Ahh_Anascor Kurbulali mengatakan udah halal tapi tetap aja mereka nggak update keseharian mereka minimal story berdua deh biar rakyatnya tahu mereka tinggal di mana sehabis nikah. Tentu doakan saja persahabat ya mudah-mudahan saja mereka mengupdate. Tentunya keseharian dari kekiutan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabatan sahabat ada unggahan spesial Yang mana mengingatkan jangan sampai lupa sore hari ini jam 15.30 Untuk menyaksikan karya Leslar Entertainment Para sahabat ya yang akan dihadirkan di antv Luar biasa cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku Hari Minggu, tepatnya hari ini, ya, persahabat, ya jam 15.30 Ini gemas banget kode kodokan Tentunya tidak Lesti tentunya mengajak riski bela untuk honeymoon Persahabat ya, Masya Allah <gulau> Luar biasa, doakan selalu untuk karya-karya dari tim Leslar juga Sangat luar biasa Dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan untuk kita semua dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Bensi Kumbang Masya Allah tentunya lokasinya ini di Bogor Indonesia Wah apakah tentunya keluarga besar ada di Bogor nih hari ini? <Gimana gravity Children> Mudah-mudahan saja ada kejutan yang diberikan hari ini Dari keluarga dan tim persahabatnya. Untuk kita semua, salafok sama yang baju hitam ini, nih, wah wow. doakan saja persahabat ya. Tetap stay tuned dan pantengin kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Berikutnya, ini adalah momen semalam. Luar biasa, keluarga besar Rizky Bilar ada ibunda tercinta. Ini nonton bareng Indosiar, pas ya. Semalam, Rizky Bilar Lesti Kejora di Indosiar. Kita lihat nonton bareng keluarga besar di rumah Abang Bilar. Melihat an pengantin baru tampil konser pertama setelah menikah bersahabat ya masya Allah luar biasa Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh